Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada teman-teman yang pingin Pada masa pandemi ini Mengajar dalam bentuk video Misalnya kita sudah punya file pre presentasi Yang akan kita ajarkan kepada anak-anak Kemudian kita pingin buat itu Dalam bentuk video ada banyak program Ada bisa pakai Kamstasia Di sini saya akan membuat satu contoh. Namanya programnya format factory. Ini program free, gratis, full gratis, jadi mudah didapat. Nanti untuk linknya bisa saya sertakan. Uh, langkah pertama, kita buka program format factory. Terlihat sini, kalau program ini format factory, kita jalankan format factory. Kita klik. Kemudian di sini ada pilihan audio, picture, dokumen, kita pilih yang video, klik pada video. Kemudian di sini kita tarik ke bawah, pilih yang screen recorder. Pilih yang screen recorder. Nah, kemudian kita perhatikan, di sini ada pengaturan untuk kamera, kemudian ada. Record, pause, berarti record F6, pause-nya F7, berarti ini F8, barangkali ada yang masih belum tahu letaknya, pada... Biasanya di area sini, di area atas ini ada F1, F2, F3, F4 ini yang bagian keyboard yang urutan escape, Kemudian ada F1, F2, F3, F4. Yang urutan ini. Nah, ini bisa dilihat nanti di keyboard masing-masing. Kemudian untuk pengaturan ini, kemudian untuk videonya, saya biasanya pakai yang... Harus, yang pengen kalau halus 30 atau 25 fps fps tapi saya disini coba membuat dengan 10 fps biar lebih uh, kecil sehingga untuk anak-anak mungkin bisa lebih irit untuk kuotanya kemudian untuk mikros, apa mikrofonnya kita use capture sound sama use microphone berarti misalnya kita sertakan musik atau apa kita bisa kemudian untuk Mikrofon berarti mikrofon yang nanti kita dengar Dari uh, yang kita Ucapkan kemudian direkam oleh Komputer Oke okay, itu saja jadi kita Ingat untuk record berarti F6 pause F7 Untuk stop F8 jadi nanti ketika Di pertengahan mau berhenti kita Tinggal klik F7 Oke okay, kita langsung Kita klik Oke. Okay. Uh, setelah itu setelah ini siap Kita klik materi yang akan kita jalankan nah, di sini kemudian uh, kita jalankan animasi animasi ini uh, kita preview ya kalau yang di sini kita preview pakai f 5 biasanya kita klik f 5 ini kalau, kalau kebetulan ini pakai zoom nih nah, kita slide show kita slide from beginning hmm. saya ulang di PowerPoint kita pilih slide Show, kemudian slide Beginning. Nanti kita ini. Sebelum itu, kita klik record dulu, biar aplikasinya jalan. Untuk aplikasi uh, screen recordnya jalan, kita klik tombol record ini. Nah, ini sudah jalan, tombol recordnya. Kemudian kita klik ini. Nah, jadi kita klik, Sambil kita kita terangkan misalnya kita uh, oke okay, pada siang hari ini kita akan membahas tentang integrasi antar aplikasi Office. Terlanjut dari MS Word. Nah, ini kita terangkan. Sambil ngomong-ngomong di sini kemudian kita klik lagi. Nah, terus misalnya kd anak suruh membaca, akan suruh baca kompetensi dasarnya. Kemudian setelah kita ngomong banyak, kita menerangkan Kita bisa lanjut lagi, kita klik lagi Kita lanjut lagi, bisa Tentang tujuannya Dan selanjutnya, dan selanjutnya Ini misalnya Seperti ini Nah, setelah selesai Kita ngomong, kita apa yang kita perlukan untuk kita sampaikan Kita bisa hentikan ini Tadi untuk Berhenti nah bisa kita salam ya selesai salam setelah berhenti kita tadi untuk berhentinya pakai tombol F8 nah, ini sedang proses nah, ini sedang proses proses sudah selesai nah, di sini sudah jadi file yang saat tadi kita buat ini kita coba buka hasilnya Kita Oke okay. kita Semacam kita... itu cara Pembuatan okay, pada Aplikasinya ini kita, akan... kita tutup Kita tutup Nanti untuk link pembuatannya Akan misalnya saya sertakan di Deskripsi, terima kasih